Cara ceroboh untuk mencinta uh, Menurutku lagunya Jendanya uh, baru sih kayak gini Aku suka Lagunya emang beda banget sih Dari eh, si JKT yang lama-lama Cuman masih JKT lah JKT kan sedang mengkapasikan era baru dan menurut gue lagu ini tuh lagu cara ceria musim ini berhasil banget sih buat menandakan sebuah era baru dari grup The Fourteen. Pasti banyak orang yang menyangka kalau JKT itu pasti cute konsepnya tapi ternyata di lagu yang sekarang beda banget. Kalau secara musiknya, secara progresif, progresif chord ini emang keren banget sih kalau dibandingin sama lagu-lagu yang dulu gitu lagu di awal. kosong sekarang progresif chordnya agak bahkan beda banget sih dan susah banget sebenarnya buat diulik yang paling aku maksudnya yang paling keren menurut aku itu dance nya mereka sinkron banget bagus banget dan powernya kelihatan pokoknya keren banget. Keren banget. MV nya tuh kalau kalian lihat dark gitu dan itu sebuah konsep yang baru buat JKT48. tapi awalnya pas pertama lihat kira itu tuh Juventus, ya padahal JKT <laughs> di sini tapi itu keren banget sih, itu sebuah perubahan konsep. dan dari cara mereka bawainnya pun depan kamera keren banget. Ini pasti fans-fans JKT ini suka banget Karena ini adalah sebuah suatu yang fresh gitu ya Yang baru gak ngebosenin gitu Dan pasti berhasil banget nyampe di telinga para fans fans Di Eye ada beberapa bagian yang agak diubah sih Jadi dirantikan aja uh, Banyak pot yang minor gitu Biar kerasa banget putus asanya uh, Mungkin agak lebih santai tapi ntar lihat aja lah Wah, sebenarnya agak kejutan, tapi uh, bakal dilihat juga gitu ya, nanti kita bakal loin agak akustik-akustik gimana ya gitu, biar beda juga sama yang aslinya. Jadi, uh, penasaran gak kita bakalan bawain lagunya lebih gloomy, lebih dark lagi, lebih slow, supaya kalian yang nonton pun bisa lebih menak sama lagunya.